trik, mantap Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan mongil bolang Kali ini mongil bolang Melihat orang mancing Anjir. Anjir. Dapat guys berada di desa Luakulu tepatnya di pinggir sungai Mahakam Pal 10 Kutai Kartanegara melihat orang memancing ikan repang KPM, hingar sepertinya, artinya ribut, ribut di pemancingan, banyak anak-anak bermain. -anak hey, lari sudah ikannya, ah, lari sudah ikannya, aduh, orang mancing dia main. Eh hey, takutnya ada buaya di situ. Hai hey, manis. Truth or Just don't close your eyes And you're breaking But you're faking Nothing's ever wrong You can't see late. A few moments later Strike! Strike! Strike! Strike! Strike! Strike! Strike! Strike! Strike! Strike! Strike! <tuk tangan> mantap! Wih, dapat ini, weh, ini. Mancing mania, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Mancing mania, ya. Mancing di belakang rumah. Tuh, dapatannya, nah. Leput. Padahal cukup ramai ya, di situ, weh. Nah, di sini, nah. ramai ya. lemparannya itu nah. kebanyakan menontonnya Jong. <San> Pancing diulur. pancing di ulur. satu ya. Lumayan ya. Tahan lihat ya tahan nasi. Tahan nasi sepiring ya itu. Berapa kali pindah sudah nih Bapak UE? lagi Pancing pemancingnya sudah pindah posisi. Semoga dapat ikan ya guys. <SILENCIO> sudah senja pindah lagi posisi Nah Dapat lagi kayaknya, guys. Dapat lagi strike, guys. Eh, ada nih. eh, nih. ternyata pindah lagi nih pindah lagi pokoknya di sini pindah-pindah baru dapat itu umpan apa makanan Pasang umpan dulu ya Lain, no. Lain, oke okay guys hari sudah sore jadi kita istirahat inilah kondisi jalanan jembatan kayu di belakang rumah Dari Sungai Mahakam Menuju Jalan Raya Dengan menekan like, komen, subscribe Kritik yang membangun Sampai jumpa di video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh